Halo Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, guys kembali lagi bersama Global Teknologi Sini Yahya. Ya, pada kesempatan kali ini aku punya kasus HP Samsung J2 Prime nih guys ya. <tuh> jadi, jadi HP ini tuh normal ya, ketika dipakai kemudian baterainya sedikit boros. Dan ketika kita charge HP ini justru bukannya nambah, malah berkurang nih Kalian buka dulu casingnya yang belakang ya. Pastikan HP udah terbongkar seperti ini. Kemudian ini adalah soket baterai dan posisi HP balik seperti ini HP nya kalian balik seperti ini kemudian kita cek di bagian area sini ya guys ini pengalaman yang sudah-sudah biasanya shot di daerah sini jadi ini sudah setelah kita cek tadi memang shot ya ini ada kapasitor di sini. ini untuk yang lain kan normal nih nggak ada yang shot nih Normal, normal ya, normal. Jadi yang short adalah ada empat ini, guys. Empat kapasitor ini kita coba, kita lepas dulu yang tengah ya. Yang tengah ini kita lepas dulu, jadi posisinya di sini, guys. Ya, itu dia. Ini keempat, ini shot ya yang besar yang kecil tiga ini. Coba kita lepas yang tengah aja dulu, kapasitornya apakah akan sembuh ya? <tuh> <tuh> Biar aman ya guys, kita tutup pakai pelindung seperti ini ya. Tujuannya biar aman. Oke, okay, sudah kita lepas semua ya kapasitornya. Masih short ya Jalurnya Over ya Seribu lebih nih ya Over Ini <tik> normal Normal guys Oke ya, jadi memang shot ya kapasitor nih ya. Jadi sebenarnya tersangkanya besar ini guys Shot parah ini sepertinya udah agak dingin ya Coba kita pasang sekarang nanti jika normal jadi bagusnya kita ganti ya cuman kalau untuk kapasitor ini kita nggak perlu kita ganti nggak apa-apa sih untuk bagusnya diganti kita coba dulu maka dia sudah mau dicas ya